Halo guys, selamat datang di my channel Kali ini kita akan membuat sebuah challenge Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu Jadi sebelah saya ini ada Resa Di belakang? Pansul Dan Ilo Oke kali ini kita akan membuat challenge Menggunakan ini nih. Jeruk guys Jeluk apa lagi nih? Eh, ini jelas ceritanya nanti ini dimakan tapi eh, anunya apa namanya kita lihat nonton video video lucu siapa nanti yang ketawa akan makan ini <SILENCIO> <SILENCIO> oke bagaimana harus setuju Boleh. oke oke kita setuju oke deal Boleh. deal, deal oke okay, deal deal oke okay. okay. kalau gitu kita akan mulai ya tapi jangan lupa subscribe dulu channel kami nih guys subscribe dulu dan like serta komen sebanyak banyaknya oke kita akan mulai satu dua tiga no no no no, <laughs> no, no, no. <laughs> Beliau disana Oh, oh ya. saya sendiri, nah, saya akan dipilih guys dipilih, dipilih. <laughs> <Dampak adem>. <laughs> <laughs> di kamera Silah di kamera Makan guys Makan Siapis, gak? Si nah? si nah, kan? Iya, satu, satu? Iya <sighs> <laughs> Oke kita tawar Oke Lanjut iya, Nah, satu, dia saya Yaitu dari rasanya yuk, diperas kalau diperas susah, Weọn susah sekarang ini Itu rasa jauh ini kan keperan oke, lanjut <sem grandfather> ayo, guys <laughs> Mantip ah, <laughs> Aku juga guys. Masih mau lanjut? Oke, lanjut. lanjut. <laughs> okay, lanjut. <tuh> <tuh> <tuh> kali ini. Wah, oh, besar kali, Bos. Oke. Oh, oke, okay. oke, okay, gini okay, aja. Okay. Ya, oke. Okay. Ini, oh, kamera-kamera, gimana hmm. sih? Gitu. gimana gitu. Sus. <tuk> Atap. <tuk> eh, habis ah? Ya? Oke. Okay. Oke okay guys, itulah tadi video challenge kami. Semoga hmm. lucu ya. Hahaha, <laughs> <laughs> Setelah... lucu. Tunggu part 2-nya. Ya, tunggu video kami yang selanjutnya. Hmm. Ada part 2-nya lagi? Uh. Ada. Nah, semuanya ada. ini uh, jeruknya habis juga ini guys. Oke, okay, thank you. Oke, okay, sampai jumpa. See you next video. See you next video. Dadah.